Selanjutnya support energi kepada keuangan, selanjutnya support energi kepada karir dan pekerjaan, selanjutnya support energi kepada hubungan asmara rasuhan Taurus di bulan Maret tahun 2021. Jika support energi sudah kita dapatkan, kini saja kita mengambil kartu kesimpulan ataupun memperkuat penambahan jodoh Taurus di bulan Maret tahun 2021 dan satu kartu ini akan mewakili semua kategorinya. Baik di sini kartunya sudah kita dapatkan, kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Itu kesehatan seorang Taurus adalah Ten of Swords ataupun 10 pedang. Secara umum, Ten of Swords itu diartikan sebuah pengkhianatan yang diterima dari orang lain, orang-orang di sekitar, orang tercinta, orang tersayang, dan sebuah pengkhianatan dari dalam diri sendiri yang berdampak negatif kepada kesehatan. Dan di sini menggambarkan untuk kesehatan seorang Taurus di bulan Maret tahun 2021, kesehatan seorang Taurus mengalami sedikit penurunan yang dimana di sini seorang Taurus akan mendapatkan beban pikiran trauma atas pengkhianatan yang ia terima dari orang-orang yang ia sayang, orang yang ia percayai, orang yang ia cintai, dan orang-orang di sekitarnya. Pengkhianatan tersebut sangat berdampak negatif kepada kesehatannya, dan untuk support energinya adalah King of Cup. Cara mungkin of cup itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya ataupun yang sudah dewasa, dan dalam kategori ini adalah seseorang yang lebih tua dari Taurus sendiri, dan di sini menggambarkan seorang Taurus mendapatkan pengkhianatan di bulan Maret tahun 2021 yang berdampak negatif kepada kesehatan, mendapatkan beban pikiran, yang dimana di sini dilakukan oleh orang-orang terdekat, orang yang dipercayai, ataupun orang yang dicintai. Dan di sini seorang orang tua, seorang partner akan memberikan nasihat kepada seorang Taurus agar lebih memperhatikan kesehatannya terlebih dahulu dibanding traumanya. Dan di sini juga digambarkan bahwasanya, motivasi masukan yang diberikan oleh orang tua Taurus sangat berdampak positif kepada kesehatan Taurus sendiri. Tentu kartu ke kesimpulannya adalah di Emperor. Secara umum, di Emperor itu diartikan raja yang berkuasa, orang yang berkuasa, orang yang, berkuasa, orang yang berpengaruh, dan seseorang yang memberikan motivasi serta masukan yang berdampak positif kepada kehidupan Dan jika Kartu The Emperor kita gabungkan dengan kesehatan seorang taurus. di sini menggambarkan Sosok orang tua merupakan sosok yang sangat berpengaruh kepada seorang Taurus Yang dapat memberikan majikan motivasi kepada seorang Taurus Agar mendapatkan kesehatan yang lebih bagus di bulan Maret tahun 2021 tentu Kartu Keuangannya adalah for open tackle ataupun 4 koin secara umum for open tackle itu diartikan keseimbangan zona nyaman dan zona yang dimana disini menggambarkan bahwasanya ia akan mengambil satu langkah untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi dan di disini menggambarkan untuk keuangan seorang Taurus di bulan Maret tahun 2021 keuangannya berada di dalam zona nyaman zona keseimbangan dan zona terkendali yang dimana disini seorang Taurus mampu mengkontrol pengeluaran serta pendapatannya dan di disini ada empat koin yang menggambarkan dua koin berada di kaki itu menandakan bahwasanya apapun langkah yang dilakukan oleh seorang Taurus apapun tindakan oleh seorang Taurus adalah untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus di bulan Maret tahun 2021 dan satu koin itu berada di genggaman menggambarkan usaha yang dilakukan oleh seorang Taurus merupakan usahanya sendiri tanpa bergantung kepada orang lain yang dimana hasilnya di sini akan maksimal dan berdampak positif kepada keuangan dan satu koin itu berada di kepala, menggambarkan sebuah ide akan dikeluarkan oleh seorang Taurus, yang dimana ide tersebut akan berdampak positif dan bisa menghasilkan income kepada seorang Taurus di bulan Maret tahun 2021 dan untuk sebuah energinya adalah Queen Oxford. Secara umum, Queen Oxford itu diartikan seorang wanita yang sudah matang pikirannya ataupun yang sudah dewasa, dan di sini menggambarkan. Sosok seorang Taurus merupakan sosok seseorang yang mempunyai keuangan di dalam zona nyaman, zona keseimbangan, dan ingin mengambil satu langkah untuk memperbaiki keuangannya dengan ide dan cara sendiri tanpa bergantung kepada orang lain, yang dimana di sini seorang Taurus menjadikan pengalaman atas pengkhianatan yang ia dapatkan, dan di sini seorang pasangan akan selalu mendukung dan mendukung serta mendoakan seorang Taurus agar mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi. Dan ya, jika kartu di Emperor kita gabungkan dengan keuangan seorang Taurus di sini menggambarkan, sosok seorang pasangan merupakan sosok yang sangat berpengaruh kepada seorang Taurus, yang dimana di sini atas doa dukungan dari pasangan yang membuat seorang Taurus semangat untuk bangkit dan mendapatkan keuangan yang lebih bagus di bulan Maret tahun 2021. Tentu, kartu-kartu pekerjaannya adalah. 8 of 1 ataupun 8 tongkat secara umum 8 of 1 itu diartikan tetap tepuni pekerjaan yang ada tetap jalannya pekerjaan yang ada tetap fokus kepada pekerjaan yang ada dan biarkan waktu yang menjawab hasilnya sendiri dan di sini juga menggambarkan bahwasanya semua yang akan dikerjakan akan dampak hasil yang positif di kemudian hari dan untuk karya pekerjaan seorang Taurus di bulan Maret tahun 2021 di sini disarankan kepada seorang Taurus baiknya fokus jalani dan tingkatkan kofokusan di dalam bekerja yang dimana di sini jangan mengharapkan hasilnya terlebih dahulu biarkan waktu yang menjawab hasilnya akan terdampak positif kepada karir dan pekerjaan serta kehidupan terus sendiri dan di sini juga digambarkan bahwasanya seorang terus akan mendapat tawaran pekerjaan yang baru yang dimana di sini ada dua prediksi yang pertama tawaran pekerjaan yang baru untuk mendapatkan karir yang lebih bagus pada yang lebih baru lagi, dan di sini digambarkan tidak tertutup kemungkinan bahwa hanya seorang paus akan membuka suatu usaha yang berdampak positif kepada keuangan yang dimana disini usaha tersebut milik sendiri dan usaha sampingan paus sendiri. Dan untuk support energinya adalah Kenaik of One Secara umum, Kenaik of One itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya ataupun yang sudah dewasa dan dalam kategori ini adalah seseorang yang lebih tua dari paus sendiri dan disini menggambarkan sosok seorang taurus disarankan baiknya fokus dan disiplin di dalam bekerja biarkan waktu yang menjawab hasilnya untuk karir kehidupan dan keuangan di disini seorang orang tua akan memberikan masukan kepada seorang taurus untuk mencoba suatu usaha yang baru yang dimana tujuannya untuk mendapatkan karir kehidupan yang lebih bagus lagi dan jika kartu di Emperor kita gabungkan dengan kartu karakter dan seorang taurus disini menggambarkan Sosok seorang orang tua, sosok seorang sahabat, sosok seorang pasangan merupakan sosok yang sangat berpengaruh di dalam kehidupan seorang Taurus yang dimana mana di sini menjadi penyemangat kepada seorang Taurus untuk mendapatkan karir yang lebih bagus, kehidupan yang lebih bagus, pekerjaan yang lebih bagus di bulan Maret tahun 2021. Dan tukar asmara asmaranya adalah nine of cup ataupun 9 piala secara umum nine of cup itu diartikan mendapatkan kebahagiaan keharmonisan hubungan asmara dengan menerima kekurangan tanpa melihat kelebihan dari pasangan dan di sini menggambarkan untuk hubungan asmara seorang taus di bulan Maret tahun 2021 hubungan asmaranya akan mendapatkan kebahagiaan keharmonisan yang dimana sini disarankan kepada seorang taus untuk menerima pasangan apa adanya menerima kekurangan pasangan dan tidak membandingkan pasangan dengan orang lain dan disini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasanya tindakan tersebut akan direspon serta diterima oleh pasangan secara positif oleh pasangan yang dimana disini akan berdampak positif kepada hubungan asmara seorang Taurus bersama seorang pasangan di bulan Maret tahun 2021. Dan untuk support energinya adalah King of Pentacle Secara umumnya King of Pentacle itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya ataupun yang sudah dewasa dan dalam kategori ini adalah seseorang yang lebih tua dari taurus sendiri dan di sini menggambarkan seorang taurus mendapatkan keharmonisan kebahagiaan hubungan asmara yang dimana disini disarankan kepada seorang taurus untuk menerima kekurangan pasangan tanpa membandingkan pasangan dengan orang lain dan di sini seseorang tua taurus orang tua pasangan akan selalu mendukung tindakan taurus tersebut yang berdampak positif kepada hubungan asmaranya di bulan Maret tahun 2021 dan jika kartu di Emperor kita gabungkan dengan hubungan asmara suara taurus sini menggambarkan sosok orang tua. Orang tua pasangan merupakan sosok yang sangat berpengaruh kepada seorang taurus bersama pasangan di bulan Maret tahun 2021 untuk mendapatkan keharmonisan kebahagiaan di dalam kategori hubungan asmara. Dan untuk angka keberuntungan seorang taurus itu berada di angka 10, 14, 48, 89, dan 94.